Ulama, mari, rakyat pula Di dalam tafsir Katanya, mana-mana negara Yang Orang yang Jadi pemimpin dan rakyat nok kepada kebenaran Walaupun Ketua pemimpin tu orang kafir Allah ta'ala akan jadi moleknya cara Pemimpinnya dia Tapi kalau sekiranya orang yang Berimeh, ngaku Katanya dia berimeh kepada Allah, tapi cara pemerintah dia, pemerintah yang zalim, tak adik, menipu, kelong, khianat, maka Allah tak ada akan peracau. Walaupun negara tu diketuai oleh orang Islam sekalipun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Ayat 5 dan ayat ini Surah Al-Qasas Kita pergi sekat eh? Kalau dia ada masa Kita tambah lagi Dan kami hendak berihsan Dengan memberikan pertolongan Kepada kaum yang tertindas Di negeri itu Cerita ini adalah Allah Ta'ala Wayaha Bani Israel Yang berime Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Nabi Musa Walaupun Pada ketika tu Nabi Musa Belum lagi berdakwah, Tapi Allah Wayaha Bila-Bila dah katanya Bani Israel ni Adanya kumpulan yang berime Dan adanya yang kufur Allah Yan katanya Allah akan Beri pertolongan kepada puak-puak ni Dan bantu Bantu dia Dan hendak menjadikan mereka Pemimpin-pemimpin Serta hendak menjadikan mereka Orang-orang yang mewarisi Apa yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya Jadi janji siap-siap dah Sebab Fir'aun satu hari Dia akan rutuh raja dia Harta Harta yang dimiliki oleh Fir'aun dan orang-orang dia yang sangat banyak di negeri Seh pada waktu itu Akan dimiliki oleh Orang-orang yang berimeh kepada Nabi Musa Nota kaki 1, 2, 9, 4 Yang mereka kemudiannya Dengan pemimpin Dengan pimpin Nabi Musa AS Telah diselamatkan Allah dari Fir'aun dan kaumnya Ini hajalah-hjalah Ulama umari Waya di didalai tafsir katanya mana-mana negara yang org yang jadi pemimpin dan rakyat nok kepada kebenaran walaupun ketua pemimpin tu orang kafe Allah Taala akan bujadi moleknya cara pimpin-pimpin dia tapi kalau sekiranya orang yang beriman ngaku katanya dia beriman kepada Allah tapi cara pemerintah dia pemerintah Ha yang zalim ta'adil menipu kelong, khianat maka Allah Taala akan peracau walaupun negara tu diketuai oleh orang Islam sekalipun ning adalah keadilan yang Allah Taala beri kepada manusia bukan arti orang yang berimei negara-negara Islam raja Islam presiden Islam Allah Ta'ala akan bantu Akan menjadi maju Jaya Benih tak. Kita kena ingat katanya Tuhai raya dalam satu ayat Walau anna ahlal qura Amanu wa taqaw Jika mana-mana manusia Yang duduk di Tepat mana saja atas muka bombing ni Amanu Wa taqaw dan bertakwa Lafatahna alaihim Nasaya kami akan buka bercuruh curah Berkat dari langit dan bumi. tu hey, tak ada kira. Okay, duduk atas muka bombing ni Orang kau Orang kafir kau Tapi Ayat yang sebut katanya aman wa anak orang okay, Tapi beri amarah Kalau sekiranya orang okay, Tak pandah guna Nikmah yang Allah ta'ala bagi Maka Allah akan pindah tangi daripada orang Islam wui kepada orang kafir sebab itulah ahli tafsir dan ahli sejarah yang katanya boleh orang kafir duduk kerong dunia pada sekarang ni dengan sebab orang Islam kita dulu besok pergi teraju dunia tapi baloh menipu khayana tak ada tak jala hukum Allah tak ada atas muka bumi Allah berpindah tangir daripada hak duk orang Islam duk pegang pada sami-sami dulu we kepada orang kafe. Orang Islam jadi ni kata-kata orang arak Dulu kita jadi orang pergo kambing. Islam hari alhamdulillah kita boleh pergo manusia. Tapi dengan sebab kita tinggal Islam kita jadi kambing. Orang kafe, mari duduk retuh kita. tu dia buat bandingnya katanya. Kita orang Islam ni jadi kambing. Ikut sampuk tuan kambing nak rayak lagu mana. Wak katu, Wak ni, Pemerintahan dunia sekarang ni duduk di dalam amnat. Orang-orang kafe, walaupun orang Islam duduk bangga katanya. Dia gergasi dunia. Tapi gergasi dunia, rimah khetah. Bana gima sungguh dengan gima jadi gima e, dengan kucing. Walaupun kucing rupa gima sekali orang tak takut. Sebab apa? Sebab kucing. Ham gitulah. Allah wayak di dalam Quran supaya kita lebih fikir lebih dalam hubungan dengan orang-orang zami dulu bukan arti, baca Quran tu kisah semata-mata semata-mata kisah raw habi bukan Ulama-ulama yang nampak isi kandungi yang ada di dalam ayat-ayat masya-Allah. Dia korek, dia gali supaya jadi botrian kepada kita semua. Alhamdulillah. Wa numakkina fil ardhi wa fir'aun wa wa junudahuma minhum ma kanu minhum ma kanu yahdharun. Dan kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu yang zamin Nabi Musa ni, dia ya duduk di antara Mesir, Palestin. Lebih kuria tu lah. Gih tak jauh. Tu di antara kaum Bani Israel yang duduk, maknanya duduk beralih, Gih mari, Gih mari, Gih mari. Fir'aun ni, tepat duduk dia, ya itu di Mesir. Tapi Nabi Musa, nak lari diri, daripada Mesir, Gih duduk di Madian Madian sekarang ni adalah satu tempat yang adanya di, di Bumi Palestin. Itulah Nabi Musa kena duduk jual dengan Fir'aun walaupun dia besar dari istana Fir'aun. Ta Tapi apabila Allah Ta'ala wihwahyu kepada Nabi Musa, cira lah seorang Rasul, ia kena gitegur, kena grayak dan kena gida'wah. Rayak Islam, rayak agama Allah kepada orang yang menetek agama Allah walaupun pak pera dia sekalipun Alhamdulillah Nabi Musa kena duduk bawa bani Israel yang ditindah yang dipaksa oleh Firaun siapa kau mati siapa tak turut perihak tu maka orang tu kira mati dibunuh oleh tahan-tahan Firaun yang begitu ramai pada waktu itu, semua orang pakat marit takut tu lah Allah raya فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا maka Fir'aun memaksa kaum dia Maka Terpaksa, maknanya caping Kena to'ak Tok to'ak, pakar mati Cuba kita gambar eh? Gambar hak ni kita Okey, besok pergi di piramid Di Mesir Cuba gambar tengok, Masya Allah Tingginya Batu yang dia atuh Atuh, atuh, sing atu. Singmah secan yang ada di atas muka dunia Seperti apa lagi? Hal ini tak ada sakut dengan Fir'aun, oh, cuba kita gambar, kampeng mungkin. Banyak mana, kena ada akut batu, atau so, so, so, so, so, so, Dan sebagainya. Orang-orang zaman dulu, yang tak ada teknologi, supaya zaman sekarang ini. Kena kerja, kalau gambar mudah-mudah, suku sembai mati situ. Masya Allah. ni orang-orang zaman dahulu, yang dipaksa oleh pemerintah, ataupun orang-orang yang pimpin, negara, yang apa paksa manusia orang-orang dia. Lagi serta hendak memberi Firaun dan Haman, Ia ada lagi terjemuh rek. Right? Haman ialah menteri Firaun. Bersama-sama tentera mereka melihat berlakunya apa yang mereka bimbing apa ni bimbing bimbangkan dari golongan yang tertindas itu. Firaun dengan Haman. Haman ni wallahu auna saya tak ada Tak ada cari lagi dalam Al-Quran tapi setakat dok baca belum pada ni jumpa dalam surah Al-Qasas Haman nama dia disebut mula-mula sekali dalam dalam Al-Quran iaitu surah Al-Qasas nah bersama tentera-tentera bersama-sama tentera mereka melihat berlakunya apa yang mereka bimbangkan dari golongan yang tertindas itu nak wujud Firaun um, boleh tengok cerak cerak peristiwa yang akan berlaku sikit lagi sebab tu danlah kisah lepas badan ini, ha ni. mula daripada ayat tujuh. ayat tobei Allah taala pun waya Nabi Musa dilahir ha satu ayat satu sampai ayat ni ni waya depa ni huwaเรื่อง panlotito Supaya kalau berita, pat, wakaw. Woyah katanya, reng ti ceket kan. Dah ini, mula pada ayat yang ketujuh, Allah ha Nabi Musa dilahirkan, pada waktu yang suasana, Fir'aun um sedang-sedang duduk, ngamuk-sa. Sebab dia hidup mipi tu, katanya ada orang yang hari nak, perutuh kerajaan dia belum pada tu, cuba kita tengok sikit eh? satu, dua, sembilan ni Fir'aun pernah mendapat alamat dalam mimpinya ha, tu. bahawa ia akan kehilangan kerajaannya disebabkan seorang kanak-kanak lelaki yang baru lahir dalam kalengi Bani Israel kerana itulah ia bertindak membunuh anak-anak lelaki yang baru lahir dalam kalengi mereka dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa Kesudahannya akan berlakulah Apa yang dibimbangkan oleh Fir'aun dan kaumnya tu Allah janji siap-siap dah Katanya Satu hari Fir'aun akan hutuh kerajaan dia Sebab apa? Sebab dia mati di dalam laut Orang-orang dia pun mati Maknanya hanyut cuba kita gambar orang mati dalam laut Itu mana? Dimakai oleh hikai dan mayak-mayak Hanyu naik ke tebing dan sebagainya Allah beraya. Mula ayat yang ketujuh Masa ada sikit lagi dah Allah beraya. Wa <Sessizia> awhayna ila Ummi Musa an ardi'i Fa idha khifti alaihi Fa alqihi fil yamm Wa la takhafi Wa la tahzani Inna ayat 7 dan lapih. dan kami ilhamkan kepada ibu Musa dia terjemuh dalam Melayu ni ilham. Ilham ni maknanya wui tahu dengan perasaan hai molek dia panggil. Jadi Allah Taala wui tahu kepada muk Nabi Musa. Gapo tu? An ardi'i. Hendaklah munghe muk Musa menyusulah Musa. tapi kalau dia tengok dalam bahasa Arab dalam Al-Quran ni wa auhayna kami wahyukan kepada muk Nabi Musa wahyu-wahyu ni tu kepada rasul-rasul tu hai kepada orang lain daripada rasul ada ulama bahas ha wahyu siapa ke Di apa madu madu hodok terebang pak kita panggil madu tak bahasa melayu dia panggil lebah tak apalah kita sebut madu nak uji mudah faham madu hodok duduk Allah raya juga di dalam suratul annahl wa auha rabbuka ila an-nahli tuha mung hey muhammad wahyu kepada madu gapo maksud ma uh, wahyu Nata boleh terima wahyu ke Ha. Siapa anak menatal dia tak dapat terima wahyu. Patu Muk Nabi Musa terima wahyu ke? Dak. Berarti wahyu di sini bughi tahu wi pehe wiruti. Ulamo mari duduk hurai pula. Apa, -apa Allah Taala gayat suruh Muk Nabi Musa menyusu. Padahal tabiat semula jadi ibu ni cerak nah. Kalau tak gayat pun dia menyusu. Orang nama Timoh. Saya misah, orang nama Timoh. Dia boleh anak. Kita kena gigoyak lagi kau-kau dia, Timoh. Susulah anakmu. Wuih. Timoh dia tidak kata dia. Timur, Timur, dia dah, katanya. Orang jadi mok dia kena dia kena menyusu anak dia. Tapi Allah tak ada rakyat di sini sebab apa tu? Nak wui jadi Nabi Musa pada waktu tu kenyel makan makan, makan makan makan makan susu. Sebabnya Allah nak wayak katanya mung he muk Musa mung knuh peranyuk anak mung dalam sungai. Tu he tak siwi mana-mana orang menyusu kepada anak ni. Ya pun lepas pada wi susu sampai kenyang kepada Musa. Pas cuba kita gamar soal ibu yang begitu sayer kepada anak Jom kau nak tahu anak, nak lepah anak Dalam sungai pula tu Ambil apa? Ambil besai, ambil etah Bubuh, peranyuk Cikak lah, tak latih hati Seorang so, ibu nak buat gitu kepada anak Tapi Allah ta'ala Wijamin ni siap dah kepada Mu' Musa Inna raduhu ilaiki Ni tu herayat Wirti kepada Mu' Musa Kami akan We click semula Budak ni kepada mu Wa ja'iduhu minal mursalin Dan nak we jadi budak ni Sikit lagi soal rasul Itulah muk Nabi Musa Ya yakin dengan Benar hak tu Hewi pehe kepada dia Bismillah Dia penganyuk anak dia Inilah Orang ada yang yakin dengan ajari Allah Dan Kebenaran Dia ya, buat Lepas tu kita kita, hari kita nak tanya Lah ni tak ada rahwah you Ada-adanya Keser daripada wahyu yang Allah ta'ala Bui kepada Nabi Muhammad SAW Melalui kera'ah Dan melalui hadith-hadith -hadi Nabi Ini duduk di kita sendiri Katanya kita yakin setakat mana Dengan ayat kera'ah Dengan ajaran-ajaran Nabi SAW Begitulah Nah, cerita ni jadi panjang tapi masa habis lah. Untuk kita sambung lagi sikit, sikit, sikit, sikit. InsyaAllah kita akan -kaw melalui apa yang ditafsirkan oleh para ulama untuk jadikan sebagai pengajar kepada kita apabila kita baca Qur'an. walaupun nampak reng-rau -reng -reng tiket kun. Kalau kita baca sekaliguh, supaya cerita sebab suratul Qasas ni dekat dengan 50 ayat. Kesohan Nabi Musa kena duduk situ, situ, situ sini. MasyaAllah. Tapi benda yang tersiak di dalam ayat-ayat ni, memang ulama pakar dua ayat banyak hubungi dengan benda-benda terahsia yang ada di dalam ayat. Wallahu'alaikum wa wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh.